Thank you. Lapor, cawanan-cawanan Inlander berjumlah 90 orang. Terdiri dari pemberontak-pemberontak, pembangkang-pembangkang yang tidak mau bayar pajak. Perampok-perampok maupun penjahat-penjahat siap melakukan kerja paksa. Laporan selesai. Baitanon, hey, mana itu tawanan dari kandang haur yang memberontak terhadap Trump ini, ha? Dia ada di sebelah kiri barisan, siap untuk diperiksa. Ini dia Komandan. Hmm. ya emosi jaga benar-benar orang ini. Hmm? Saya punya firasat orang ini sangat berbahaya. Siapa Komandan? Hmm. Siapa nama kau anak muda? Jamah pertanyaanku bangsat! Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku jaka sembun. Bangsamu menyebutku pemberontak. Puas! Kurang ngajar! ha Hah! Hah. Suruh mereka semuanya berangkat! Siob, ada jalan, mau jalan jembat. Ayo, jembat Ayo. Ayo, cepat. Hai, apa? Ayo Hah? Papi. Ya. Tiap hari papi selalu menyiksa tawanan-tawanan itu. Mereka sudah sangat lemah dan menderita. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik? Bagaimana? Selain pemberontak-pemberontak itu harus bekerja, mereka juga harus diajar disiplin. Kita tidak boleh lemah, hm? Kita tidak nice, hm? Mm. -hmm. Baru dua kem tangan sudah minum. Harus, Pak. Jajah, sana. Empat, empat, bangun. Jangan, sayang. Jajah, ayo. Tomat. Jajah. lemah dia orang berbahaya mesti cepat-cepat tangkap dia Berkaya, gitu? menangkap jaka sembung bukan hal yang gampang Pengikutan. Tuan Residen dan Tuan Kruh akan Kalau kita gagal mengatasi perkara yang sekecil ini, mengerti. Darong, bukankah pemerintah Batavia telah menggariskan politik memecah belah untuk menghadapi orang-orang pribumi ya? Polisi itu saya kurang setuju. Saya lebih suka bunuh mati saja setiap pemberontak yang menentang pemerintahan. Pikiranmu sangat dangkal, debur. Yae mengerti cuma itu. Padahal ada satu siasat lagi yang lebih jitu. Apa saran Yae Fanalim? Di negeri ini ada banyak jago-jago alias jawara-jawara. Mm -hmm. Kita kumpulkan mereka untuk menangkap si Jaka Sembong. Hmm. Caranya, kita membuat sayembara. That is a good idea, Saya marah. Dicari jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampok ulung bernama Jaka Sembung, hadiah 100 golden, bertanda kapiten Panstra. eh eh eh ya Ya, aku yang kemari. tidak usah tanya-tanya. <tuk> eh <Hei>, tunggu, berhenti. <tuk> Hey, <tong> ah. <tong> ah. <tong> ah. <tong> ah. Ayo, maju. <tong> yeah. ribut-ribut di sini, ha? Saya mau ketemu dengan menirvan sekram. Saya sendiri? Ah. <laughs> Saya mau ikut sayembara. Asal bayarannya, tiga kali seratus golden. Hmm. <laughs> ya, boleh. tentu boleh. Ah. <laughs> Tapi kue. Mau dulu. Sebab jaga sembung bukan orang sembarangan. Mengerti kue? Dia boleh jago, tapi kobar jago dari segala jago menir. <tuk> Mari kue buktikan. <tuk> ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Bu ne? othe Oida Bu member! Kapanurai! sekarang. Bukan saja kompeni-kompeni itu, tetapi juga jawara-jawara bayarannya. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Terkutuklah mereka-mereka yang telah membantu orang-orang kafir. Apalagi membunuh sesama bangsanya. Nah, Parmin, di sini, kau adalah pemimpin rakyat yang dikenal. Jangan kau menetap di satu tempat. Tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat terlaksana tanpa seismillah. Benar, Kang. Tapi di sini banyak mata-mata. Sebaiknya akan menghimpun kekuatan di tempat yang aman. Baiklah. Aku mengerti perasaanmu, Surti. Insya Allah, kompeni-kompeni dan jawara-jawara murtad yang menghalangi perjuangan kita akan aku hadapi sampai titik darah penghabisan. Buka. Buka Semuanya sembunyi ke belakang. Ayo cepat! Mana itu yang namanya Sejak Assembung? Mana? Dia tidak ada di sini. Ini bukan rumahnya. <laughs> Bagus. Ternyata yang namanya si Jaka Sembung. Hanya seorang penghancur. <saan> <susuk> ah. nah, ayo! Ayo! <saan> ah. <saan> ya ah rupanya kau adalah perusahaan kompeni yang rakus upah diam Memang kobar butuh upah, tapi juga perlu kepalamu. Seorang jawara yang tidak didasari ilmu agama hanya menjadi alat pembunuh. А? А? Машааллах. А? А? Tulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia. Dan beritahu tuanmu bahwa kobar mati di tanganku. Ah. Ayo. Ah. Aku kagum makan kehebatan. Langkah kuatnya barisan kita, kalau orang seperti dia mau bersatu, kue orang semuanya boleh pergi-pergi. Komisi permisi Komisi permisi Komisi menit. Kobar hmm. sekarang sudah mati. Lantas jago-jagoin lander mana lagi yang bisa diharap. Dan kalau terus-terusan begini, di mana harga diri kita, Komandan? What to do, lieutenant? Kita punya pasukan. Kita cukup punya persenjataan untuk tumpas mereka. Tapi aku tidak mau itu. Kenapa? Di samping kita mempergunakan taktik and politik, juga agar orang-orang pribumi tahu bahwa kita orang penjajah tidak suka kekerasan. Hmm, hmm, hmm. hmm. Bisa, Ivan Alem? Dia seorang dukun. Mau ikut saya, Mbara. Dia bisa menghidupkan mayat untuk disuruh membunuh si Jaka Sembong. Hah? Oh, iya? Apa mungkin, Menevan Alen? Sedangkan kobar yang hebat pun kalah. Apalagi mayat. Maaf, Menevan. Ki hitam memang mayat, tapi dia memiliki ilmu rawe rontek, yaitu ilmu kekekalan. Kebagian tubuhnya terputus, bisa hidup kembali bila menyentuh tanah. Omong kosong, kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Karena kepalanya digantung pada sebatang pohon. Dan badannya disimpan dalam sebuah peti di tempat terpisah. Dia dikalahkan kisah angin, guru jaka sembung. Nonsense! <boh> Semua ceritamu itu bohong. Penipu, Kau yang cuma cari ini ya? Oh. oh, help! Help me! Help! Help! Help! Help! help. Blood loss. Help! Help me! Help me! Help! Ah! Help. Oh oh oh oh oh. help. help! Help! me! Ah! Ah! Ah! Ah! Help! Ah! Oh. Ah! Oh. Blood loss. Tolong, Tolong! Tolong! Turunkan dia! <tongan> Lebih baik kue hidupkan, kehitam untuk membantu kami, ya. Baik, menit. Lain kali, kue orang bicaranya hati-hati. <SILENCIO> Dan daya yang mengendalikan alam semesta Aku memanggilmu di hitam Di dalam kerangkamu yang gelap pekat Untuk hadir kembali ke dalam kehidupan Pakmu sobatku aku tahu kau sengaja menghidupkan aku untuk membantu majikanmu orang-orang pu itu huh? <laughs> ya untuk membunuh cakar sembuh murid ki sapu angin musuh besar kita itu baik Akan ketebus kekalahanku Mari kita mulai Ayo, semua Ayo, Jangan Jangan keluar jangan Dan apa lah Semua orang ditangkepi Jadi bagaimana sikap kita, Kang? Semua tenang Jangan mengambil tindakan apa-apa <SILENCIO> Hei, Inlander, Inlander semua. Mestinya ke orang semua sudah tahu. Buat apa pemerintah Betavia berkuasa di sini, ha? Kita orang mau bikin negeri ini mamur. kaya dengan rempah-rempah. Bebas dari pemberontak-pemberontak. and perampok-perampok, ha? Seperti orang yang bernama Dakar Sembong. Dia orang jahat. <coughs> Kalian semua, musikasi tahu. Gimana itu si Jaka Sempung bersembunyi. Nah, tidak. Jaka Sempung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Jodoh pulut kamu. Ah, nggak, nggak, nggak, nggak, ini, lepas aku akan hitung sampai tiga Kalian harus bicara di mana itu si jaka sembong bersembunyi Ayo cepat Kalau tidak Kepala anak ini akan tembus dengan peluru pistolku. Satu. Dua. Tiga. Hai, orang bule. Aku paling tidak bisa melihat di depan hidungku. Ada anak kecil mati karena aku. Oh, ya? Oh. <laughs> Rupa-rupanya kau menyerah juga. kenyok Jangan! Jangan menyerah pendekar! Biar anakku menjadi korban. Teruskan perjuanganmu. Iya! Jangan menyerah pendekar! Ya, ya. Menang. Ya. Allah akbar. Allah. Akbar. Allahu akbar. Kita tidak perlu cemas. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini tidak pernah berhenti meskipun tanpa saya. Esa hilang, dua terbilang. Aku kagum pada kelicikanmu. Kembarat. Hi. 好<笑> Bagus, Hitam. Bagus. Masuk! Dan arah orang ini keliling kampung! Biar semua orang tahu hukuman apa untuk seorang perampok seperti dia! Semangat anggap! Hah? Gimana? Apa benar? Terus, minggir, ayo cepat, cepat, ayo jalan terus, eh, ayo, coba kepingin semua, kasih jalan, kasih jalan, minggir, minggir, minggir, minggir semua, <tuk> eh, uh. jangan, ayo tengah, coba mas, eh. ayo cepat, <tuk> Hei! Ayo, cepat, Ayo cepat, cepat, cepat, cepat, 재미 Mau kemana malam-malam begini, nak? Ayah Kita tidak bisa berdiam diri Kita harus cepat-cepat membebaskan Kang parmit Maksudmu kita akan menyerbu ke kamp Company itu? Ya, Ayah Tidak, Anakku Apa artinya kekuatan kita Bila dibandingkan dengan mereka? Ini sama artinya Dengan mengantar nyawa itu rejeki perjuangan Ayah. Saya tidak bisa melihat kekejaman Belanda terhadap Kang Parmin. Kita harus membebaskannya, Ayah. Kita harus membebaskannya. Tenang, Surti. Tenang. Aku tahu kau mencintai Parmin. Ayah. Nah. Bertawakalah. Semoga Tuhan memberikan jalan kepada kita sekalian. Buat apa kamu kemari? Tenanglah, aku ingin membebaskanmu. Bukankah aku seorang pemberontak, penjahat, dan tawanan ayah? Hmm? Benar, Jaka, tapi kau adalah pejuang dari rakyatmu. seperti kamu menyebutku sebagai pejuang. Jaka, aku ibah padamu juga. Jaka... Maria, bisakah kau melepaskan tanganmu dari mukaku? Kenapa? Agamaku melarangnya. Baiklah, kau jangan salah paham. Kedatanganku kemari untuk membebaskanmu. Maria, ah, Coach, ya hebat! Er, Coach, tapi sudah dengar semua apa yang kamu bicarakan. Kom dan zei van schat. Kom hier. Kom hier zei ik. Verdraai het nog een stuk. Kamu akan saya pulangkan ke Holland. En jangan kamu mimpi bisa datang lagi ke Java, ja. hè? Ja. Do you happy that? Domme. Kompot. Kue akan saya siksa dulu sebelum kue digantung. Hmm. banyak banyak semua benar, betul hmm. so. bagus. Jadi kue kemarin mau membebaskan pemimpinmu, wah, jenteng, ya benar. Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Hot doman token tuh. Ayo, ayo, masuk. Diam. Siapa dia? Awahan pak. 嗯趕快 <laughs> Arahkan lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah. Hari sudah larut malam, biarlah segalanya itu sirna di dalam mimpi. Oh, oh. saya kau sudah tidak punya kekuatan apa-apa sejak kesembung. Jangan-jangan dia bisa berubah menjadi manusia kembali dan balas dendam. Huh? Tidak menir, babi itu akan mati kelaparan uh. atau mati dibunuh orang-orang kampung. Menir tahu, orang Islam di daerah ini paling benci melihat. Come <laughs> on! <laughs> bantu Ya nasibmu jaga Memang berat melawan sihir si Mudah-mudahan Atas izin Allah Akan kerubah wujudmu kembali ya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah m <whistles> Okay. Lawanmu semua berilmu tinggi Mereka bukan tandinganmu Kau perlu isi kembali Dalam kebutaan begini Bagaimana mungkin saya lakukan itu Kau tidak perlu ku ya Seorang pengikutmu Yang diam-diam mencintaimu Telah mererakan biji matanya Siapakah dia kakak? Surti? Huh? Dia baru saja meninggal beberapa saat yang lalu. Di mana dia sekarang, Guru? Maludah. Tak di hadapanmu, jaka. Surti, kau adalah pahlawanku, juga kekasihku. Pengorbananmu sangat besar untuk menebus perjuangan ini, Surti. Aku tidak bisa melupakan budi. Selamat jalan, Surti. And it left you were in line, Nah, nah, nah, nah. Memungkas untuk melawan ilmu rawi Rontek. Telah kau kuat saya sempurna, Jaga? Terima kasih, Guru. Tapi kau harus ingat, potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Bangsa kami telah cukup lama tinggal di sini. Secara pribadi, saya sangat menentang cara-cara pati saya. Menindas orang-orang pribumi di negeri ini. Ya, khususnya mereka-mereka yang membenci pemerintah kolonial. Perjuangan untuk membebaskan negeri ini dari kaum penjajah adalah hak rakyat itu sendiri, justru anehnya. Mereka semua ditangkap En, siksa lalu dipenjarakan tanpa diadili. Padahal bangsa kami hidup dari keringat mereka dan hasil kekayaan bumi negeri ini. Hal inilah yang menggugah perasaan saya untuk bersimpati pada perjuangan jaka sembunyi. Cita-cita almarhum sangat luhur. Kita semua harus mendukungnya tanpa terkecuali. Kalau bukan saudara-saudara yang meneruskan perjuangannya, siapa lagi? Shhh, Kawan-kawan tentu heran melihat kehadiranku yang utuh ini bukan? Nanti, nanti akan aku ceritakan kisahnya. Aku telah mendengar semua pembicaraanmu, Maria. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Tekadku untuk membebaskan negeri ini adalah juga tekad rakyat banyak kita harus manunggal dengan mereka. Rakyat adalah tulang punggung perjuangan, dan niat ini akan terlaksana bila Maria mau membantu. Ternyata anakku sendiri adalah pengkhianat Pengkhianat pada papi And pada company Rupanya diam-diam selama ini kau telah menemui orang-orang Jakarta -orang Syambung eh? Memang papi Bapak. Maria tidak setuju pada tindakan papi yang sewenang-wenang terhadap orang-orang bumi Mereka berjuang menuntut haknya Mereka ingin hidup bebas Menikmati hasil negerinya sendiri Kita ini cuma hidup menumpang di sini Papi... Papi, siapa? Kumpulan Terus Tidak, kamu sudah makan ah. hajutan orang-orang pemboncak itu, ha? Tidak, Papi. Tidak, Papi. Maria? Rupanya kau sudah makan hasutan orang-orang pemboncak itu, ha? Tidak, Papi. Maria sadar apa yang Maria lakukan. Tidak seperti mereka-mereka. Pengkhianat di bangsanya sendiri karena upah. Apa itu? Uh. Jadi kue berdua, esok harus tangkap itu si jaka sembung yang hidup kembali. Iya. beres. Perintah menir pasti terlaksana. Kuch, kuch. Kalau tidak, kue berdua punya kepala jadi gantinya, ha? Mughrteen <laughs> Mughrteen menir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Wassalatu wassalamu alamin Jangan <tosluk> ah. Dia bukan lawan kalian Orang-orang murtad! Untuk apa kalian datang kemari? Apakah kalian ingin tahu bahwa diriku bukan lagi seekor babi yang buta? Hmm? <tuh> Ternyata kau muridnya Kisapu Angin, musuh besarku. Aku sudah menyediakan lubang kubur untukmu. Jaka sombong? Terima kasih. Tapi arwahku akan bersedih. Jika aku harus mati di tangan antek-antek, company seperti kalian. <tik> Kau boleh pilih di setiap bagian tubuhku, sesuka hatimu. Potongan tubuhnya jangan ada yang menutup tanah. Sekarang kue boleh bangga atas kematianmu. Hmm, nei nei nei, ucapan itu hanya berlaku untuk kue sendiri, ha? Bocorin aja anak muda, Hah? Hah? Hah? A! A! A! A! Tunggu, Non. Tunggu ada, sedih. Di luar, jaga sembung dengan teman-temannya menyerbu tangsi ini. Jaga sembung. Iya, Non. membunuh ayah aku tidak kuasa mengelakkan takdir ini. Oh. dia adalah orang besar bagi bangsamu maka aku hormat padanya Mari, mari kita penghurukan cinta ayahmu dengan baik. Maria, awas, oh, Maria. Maria. Maria! Maria! Kakak, di saat terakhir ini, aku akan satu akan padamu. Apa itu, Maria? Aku mencintaimu. Pak kejuanganmu Ria, Ria Ria Ria